cucu Kenwood dan Garong ini dan cucu Garong ini sudah terdengar lagi atau sudah menyek lagi ini penyekan yang ketiga dan komen di channel Merpati Semata Kadang Bye. Larna penyiknya kemudian ada bagian ekor kelihatan di taman. ini agak terlambat artinya tidak saya buat videonya sejak awal karena memang waktu itu belum bisa keluar masuk di jarang sarang, maka belum saya buat kecil. maka ini baru sempat saya buat videonya Ini bapaknya keluar yaitu cucu campingnya Biasanya tahu karena sedang ada kamera biasanya agak ketakutan Sehingga menghindari kamera ini indukannya Nanti kalau sudah pergi akan saya ambil anakannya Saya ambilkan makanya, nah, sudah besar ini Karena ini sendirian Maka Sekarang besar Ekornya hitam Sedangkan Warnanya gambir Saya keluarkan lagi agak rewel memang lama tidak dipegang nilarnya bagus ini ada sedikit, sedikit warna hitam pada sayapnya ini tapi nanti mungkin ketika sudah ganti lar ini akan hilang tapi mudah-mudahan tidak hilang muncul sebagai ciri matinya atau ciri lahirnya ekornya ada yang hitam nih. kemudian kepalanya paruhnya memang agak besar nih, kalau saya lihat paruhnya agak besar, tapi hidungnya agak lebih besar ya badannya lumayan gede terusan tidak seperti piyuk, piyuk sebelumnya ini saya lepas kembali nah, masuk ke kandangnya saya tunggu sampai dengan induknya nanti meloloh lagi Bye. -bye.